Menyeberangi Laut Teberau Pembacaan diambil dari Kitab Keluaran, Bab 14, Ayat 15-31 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Mengapakah engkau berseru-seru sedemikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, Dan engkau, angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh, aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Apabila Aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah. Yang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam malaman itu lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras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 Lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir